Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan eh, semuanya, baik lagi di El Channel bersama saya Nana Latifah Nah, kali ini mungkin saya akan ngebahas terkait masalah perdagangan obat yang ada di masyarakat, uh, baik itu tergantap atau uh, obat maupun uh, toko modern yang ada di masyarakat kali ini. Oke. Okay. Kali ini pembahasan materi kita adalah terkait masalah perdagangan obat yang ada di masyarakat Oh iya jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, comment, and share ya Mungkin karena di luar sana masih banyak teman-teman yang membutuhkan masalah uh, hukum Nah kali ini saya akan membahas terkait tentang perdagangan obat Yang mana uh, mungkin ada beberapa golongan obat yang berada di masyarakat Biar teman-teman juga tahu bahwa Satu terkait obat Yang berlogo hijau Nah logo hijau ini Artinya adalah Obat yang beredar di pasaran bebas Artinya toko obat Apotik Maupun minimarket Itu boleh menjual Obat kategori yang berlogo hijau Artinya bebas terbatas Nah yang kedua adalah Obat yang berlogo biru yang artinya adalah obat yang boleh diperdagangkan, baik itu di toko obat maupun di uh, toko modern, seperti supermarket, terus minimarket, hypermarket, tetapi yang boleh mempunyai izin saja, dan izin yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat. Artinya, toko yang menjual produk ini wajib mempunyai izin dari dinas kesehatan di wilayah tempat eh, apa namanya, toko itu berada nah, kategori yang ketiga adalah kategori obat keras yaitu yang berlogo merah nah, ini penjualannya juga harus menggunakan resep dokter dalam arti hanya yang diperdagangkan di apotek-apotek di nah, jadi mereka konsumen, masyarakat yang membeli harus dengan menggunakan resep dokter Nah, Mbak El, bagaimana terkait masalah perdagangan obat yang kategori biru ini? Nah, beberapa hari yang lalu, saya dengan beberapa tim dari uh, Lembaga Pinduan Konsumen Nusantara Indonesia mengadakan sidak di beberapa toko-toko uh, modern, seperti supermarket, minimarket, hypermarket. Nah, diketemukanlah ada kejanggalan-kejanggalan terkait masalah uh, peredaran perdagangan obat yang berlogo biru seperti ini. Di mana ternyata banyak di wilayah khusus dan wilayah Jakarta Timur yang masih uh, mendagangkan obat yang tidak mempunyai izin dari dinas kesehatan setempat di wilayah toko tersebut berada. Yang pertama, yang kedua itu adalah mengenai head, harga eceran tertinggi yang tercantum di produk obat jadi temuan kami itu adalah di sini tercantum, boleh teman-teman lihat ya. Tercantum 11.200. Tetapi pada faktanya di lapangan kami menemukan toko model tersebut menjual dengan harga 11.300. Nah, ini jelas telah terjadi pertentangan hukum. Yang mana diatur harga ecer tertinggi itu adalah maksimal itu 11.200. Tetapi pada faktanya yang dijual itu 11.300 ini kedapatan untuk satu produk nah, toko modern tersebut menjual bukan hanya satu produk yang uh, obat-obatannya, tetapi banyak bayangkan berapa uh, kerugian yang diderita oleh negara dalam hal ini dan keuntungan uh, yang diraup oleh si pelaku usaha setempat nah, oleh karena itu, coba teman-teman uh, selaku masyarakat sebagai konsumen coba teman-teman mulai aware lagi terkait masalah perdagangan obat coba teman-teman kalau belanja baik itu di supermarket, minimarket, hypermarket atau grosir coba teman-teman lihat deh terkait masalah benar nggak uh, yang saya bilang ada nggak perdagangan obat seperti ini yang pertama yang kedua dicek lagi terkait harganya apakah yang diproduk dijual itu lebih nilai daripada Have, harga eceran tertinggi atau di bawah harga eceran tertinggi. Oke teman-teman mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya sharing, boleh teman-teman nanti uh, komen ya kan atau uh, call center kami 08567187885. Oke guys salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.